Nah, gini dong, aman. 5 menit kemudian Ada membernya, Mas. Aduh, udah bubar, Bang. Semuanya 42 ribu, uangnya 100.000 ribu ya, Mas? Iya, iya, iya. Kembaliannya buat saya aja, ya. Oh, oke. Okay. nah gini dong hmm sepertinya ada yang aneh dua ribu ber dua ribu matamu Buset dah itu tukang parkir apa ujian hidup? Pak. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul. Mana gak ada recehan lagi? Semua kembalian diambil sama si kasir tadi. Ya udahlah, bodoh amat. Lagian, gak akan ketemu lagi. Dua ribu Buset, buset, itu buset tadi apaan dah? Kepala Ayo doang, doang, doang. Da? udah macam kuyang. Udah, kuyang Positif, positif, positif, positif bisa Itu cuma halusinasi doang, itu, doang. itu cuma hayalan doang, <as> <S> doang. <S> Mungkin, Mungkin emang guanya aja kali yang halu Kurang santuy dan rileks Kurang hiburan Mending nonton TV Acara apaan nih? Gantilah bos! Udah, ini bagus kok. Bagus dari mana? Gak ada mendidik-mendidiknya. Huh? Emang yang mendidik apa? Ya kan ada Facebookers, Pank. rumah Uya, gerbek rumah Uya, Pank. mikrofon pelunas rumah Uya, katakan putus di rumah Uya. Pank. Banyak deh. Iya, <risi> iya, iya gua ganti deh. 2000 BOS Hei Tunggus Hei Tunggus Jangan pura-pura gak denger ya yeah, Di video ini emang cuma anda yang Tonggos. Siapa lagi Anda lelah dengan tukang parkir yang sering tiba-tiba muncul Padahal sebelumnya tidak ada Anda resah dengan tukang parkir yang tiba-tiba maksa Padahal anda gak punya recehan anda kezel sama tukang parkir yang udah dikasih duit malah nyelonong gitu aja tanpa ngasih kontribusi minimal narikin motor oleh karena itu kami memperkenalkan produk terbaru kami Dark joke. Dark joke. bukan sekedar jok gelap biasa Dark Joke adalah jok yang menggunakan teknologi aerodinamis berada Edo murni yang membuat jok ini tampak ELEGAN Keren dan nyaman dipakai Anda pasti tidak mengerti kan? Iya yeah, Cepat sekali Namanya juga iklan Kami selalu menggunakan kata-kata yang tidak Anda mengerti Agar seolah-olah Anda membutuhkan produk kami Tapi bodo amat Yang penting produk kami laku okay. Bisa dipesan di Sekali lagi 01856755 dapatkan segera dan rasakan sensasinya. <tseries> dan... <Yeah. Yeah. tos> <tos> <tos> <tos> Kesukaan harinya. Itu kan si kemarin. <tos> Berang ajar masih berani dia datang ke sini akan ku kasih pelajaran biar tahu kukas. rasa do no, do no, do no, do no, do no, do no, do no, no. lah kok gak kaget ngapain harus kaget orang udah tahu pasti tiba-tiba muncul yaudah siniin dua ribu. Lah, kok ratus ribu? Buat apa? Ya duit parkir lah, bodoh. Buset, mahal amat. Kemarin gak segitu. Harga weekend mah beda. Lagian, itu ditambah harga cedera, Kan kemarin gua lu tendang. Suruh siapa kemarin ngegetin? Lagian, gak kenapa-napa juga kan? Fisik sih gak apa-apa. Tapi hati tersakiti. Aww. Yaudah jangan banyak bacot Pokoknya siniin duit parkir total ratus ribu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ye yeah, malah ketawa Mamang parkir mamang parkir mamang parkir Naib sekali kau mamang parkir Aku naif Neni Mamang tidak tahu, kan? Bahwa sebenarnya saya tidak perlu membayar parkir. Tidak perlu bayar parkir, kok bisa, kok bisa gitu? gitu? Nani, coba Mamang perhatikan motor saya. Jangan kecapean ya, tersakit ya ampun, nih orang bodoh kali. Huh. Gini loh bang Maksud saya Perhatikan tuh ya Dilihat aja gitu Kira-kira apa yang kurang Apa yang gak ada Bukan perhatikan Perhatiin kayak ke pacar Pak. Oh gitu Ngomong dong Pak. Ternyata, Ternyata motor meti Emang motor Matic, Samsung. Siapa juga yang bilang itu motor Vespa? Lihat lagi yang benar. Ternyata rodanya dua. Yang namanya motor emang roda dua, Sueb. Kalau roda tiga namanya beca. Kalau roda satu namanya sirkus. Ya udah sih, gak usah ngegas. Lu sebenarnya mau ngasih tahu apa sih, Pak? I, i, ini lobang Bang, sebenarnya saya mau ngasih tahu aja kalau motor saya nggak ada joknya. Huh? Mas sih? <tune> Ternyata benar, motor, motor dia tidak ada juga... joknya. Nenek, <tune> <tune> <tune> pasti Mamang penasaran kan, joknya berada di mana? Iya, aku penasaran banget. Sebenarnya jok motor saya ada di. Wow. Jadi, selama ini joknya tersambung dengan pantatnya. Bang. Asal mamang tahu ya, jok yang tertempel di celana saya bukanlah jok gelap biasa. Wah, wow. Keren, apaan tuh? Sebenarnya ini adalah bak jok. Bak jok itu adalah jok yang menggunakan teknologi aerodinamis hibrida *Eleutanse murni*, yang membuat jok ini tampak elegan, keren, dan nyaman dipakai. Wah, mantap! Meskipun saya gak ngerti, tapi terdengar meyakinkan. Ngomong-ngomong, wow. itu emang warnanya kayak gitu. Sebenarnya banyak pilihannya sih. Tapi kebetulan ya cuma ke sisa yang ini doang. Oh. Terus hubungan Dark Jok ini sama gak bayar parkir apa? Aduh. Kan Jok itu bagian dari motornya juga. Terus kan saya bawa kemana-mana nih. Itu tandanya saya gak ninggalin motornya. Jadi saya gak perlu bayar parkir. Seumur-umur saya jadi tukang parkir. Baru tahu loh ternyata aturannya kayak gitu. Pa Yeay, gimana sih? Masa info gitu aja malah orang lain yang ngasih tahu? Bloon banget. Woi, jangan sembarangan ngetein orang. Wajarlah kalau gua bloon. Kalau gua pinter, gua jadi pejabat ngambilin uang rakyat. Iya, iya, maaf. Tapi gua ngerasa ada yang aneh dari statement lu tadi. Apaan tuh? Kan, jok itu bagian dari motor. Terus lu bawa, jadi lu gak perlu bayar parkir nih. Ya, kalau gitu teorinya, kenapa lu gak lepas pion aja? Atau pentil bannya aja lu bawa, itu bakal lebih praktis. <tuk> <h Danger> ya, beda lah, kan? Kenapa lu kenapa gak lepas, lepas pion aja? aja? Lepas Jawa? Lu gak Council... lepas pion Kakih proaktif, enggak boleh enggak lepas pion di aja. Siam, ternyata gua tertipu. <h asked -tipu> Mama. <hapi> Mama. <hapi> Mama. Ternyata gua ditipu. Mama. <hapi> Udahlah, Bro. Namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ditipu, kadang dibohongin, kadang dikibulin. Emang abang pernah ditipu kayak saya? Dari rumah ke sini pakai celana pink, terus jok motor nempel di pantat, malu tau pernah gak ngalamin? Enggak kan? Uh, enggak sih, beli dak jok mahal-mahal sampai jutaan. Tapi tetep aja disuruh bayar parkir. Oh. Ah. Aduh, udahlah bro. Ah. Lu usah bayar parkir kok. Benar nih. Iyalah. Terus ini bro. Ambil aja duit gua. Gak banyak sih. Tapi mudah-mudahan bisa ngurangi kesedihan lu. Oh. Wah, gak apa-apa nih. Iya, gak apa-apa makasih ya bang, iya sama-sama, ya sama -sama. udah gue cabut dulu, lah kemana? ada jadwal pungli di tempat lain, oke oke okay, okay, bang, hati-hati ya, Yaudah ya udah <Somen> ya. Mamang parkir, Mamang parkir, Mamang parkir Naib sekali kau Mamang parkir